Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kali ini saya akan melakukan install debian pada perangkat android kenapa kok perlu install debian karena untuk mendapatkan aplikasi linux tentunya akan lebih mudah jika menggunakan distro tertentu sebagai contoh adalah debian yang komunitasnya sudah ramai. jadi untuk mengambil package itu lebih mudah sebelum masuk ke langkahnya pastikan dulu termuk sudah terinstall kalau belum terinstall silahkan download di Android. oke kita mulai untuk instalasinya pertama buka termuk oke. kemudian install proot distro nah, caranya Isikan pkg install p-root-strip-distro. P-root-distro digunakan untuk membantu dalam menginstal Debian. Kalau tidak ada p -root distro kita perlu mendownload file root.fs, kemudian meng secara manual, dan menyetting link secara manual juga. Hal itu akan mempersulit jadi lebih baik kita pakai script yang sudah jadi yang terdapat pada perut distro lalu kita tinggal menjalankannya agar debian dapat terinstall dengan mudah next ini saya clear dulu biar bersih lalu kita install debiannya dengan perut distro scriptnya perut distro spasi install spasi debian di sini dapat dilihat uh, sedang ada pendownloadan ukurannya 54 MB. jadi pastikan kuota internet uh, terpenuhi ya sebelum mendownload karena segini agak besar juga setelah terinsal nanti akan seperti ini tampilannya di paling bawah ini ada petunjuk untuk login ke Debian. Kita coba untuk loginnya. Payroot distro login Debian. Oke. Nah kalau dilihat di sini promnya udah berubah. Yang awalnya tilt, nah ini sekarang jadi root at localhost. Jadi artinya ini udah beda environment. Untuk memastikan ini sudah masuk Debian atau belum, kita coba install sesuatu dengan package manajernya Debian. Package manajernya Debian itu apt. Nah, kita coba ya, apt update. Oke, ini udah bisa jalan ya, berarti ini sudah masuk ke Debian. Dan untuk versinya, di sini dapat dilihat eh, ada bus I ini adalah Debian versi 11 Di sini ada tulisan 57 package upgradeable, Artinya ada package yang sudah usang Oke, Kita lakukan upgrade apt upgrade untuk mengupgrade-nya Oke di sini perlu download 27 mega Kita tunggu sampai instalasi selesai Oke, akhirnya setelah sekian lama selesai juga instalasinya. Next, saya clear dulu biar bersih. Untuk menutup video ini saya akan install Neofetch. Oke, Neofetch ini nanti digunakan untuk mengeluarkan informasi tentang OS yang sedang dijalankan. Fungsinya ya hanya untuk thumbnail. Oke, okay, print screen Oke okay. Demikian untuk instalasi Debian Terima kasih Dan menatom sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya